Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Masih mengenai masalah bencana Cianjur Kali ini persahabat ya kita mendapatkan info juga dari Ayah Kejora Yang tentunya mendapatkan info langsung dari lokasi kejadian gempa persahabat ya di kota Cianjur Ini ada kabar sedih banget persahabat ya Ada salah satu atau tentunya saudara kita di Cianjur Ternyata... Ada beberapa juga yang belum dievakuasi untuk korban gempa di Cianjur. Persabat, perhatikan ada sebuah kalimat yang ditentunya posting oleh ayah keceora. Tolong dibantu Pak Desa Cibulakan Kampung Garogol masih genting butuh 80 kain kafan sekarang. Tenda juga belum tersedia. Suami Ayana nuju di lokasi butuh donasi. Mayat masih tecan dievakuasi Astaghfirullahalazim, bersahabat ya Ternyata Masih ada mayat yang Belum dievakuasi Dan membutuhkan kain kafan juga bersahabat ya? ya Allah semoga segera ada bantuan Untuk para korban kita doakan yang terbaik persahabat, Yang mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Cianjur Diberikan pertolongan, diberikan kekuatan dan ketabahan Bunda Lesti Kejora pun persahabat, Ya satu jam yang lalu kembali mengunggah sebuah postingan kalimat Ya Allah, lindungi keluarga-keluarga di Cianjur Sambil Emot menangis persahabatnya Bunda Lesti ini kita wajib aminkan semoga keluarga Bunda Lesti di Cianjur Tentunya diberikan perlindungan bersahabat ya Doakan support dan dukung yang terbaik untuk keluarga besar Leslar kita lihat juga persahabat di kabar selanjutnya ada kabar yang lagi ramai banget persahabat ya baru-baru ini mengenai L2W yang tentunya ganti nama bukan bagian jari Leslar lovers lagi persahabat ya di sini ada unggahan dari lawyer for Leslar yang memposting percakapan pesan persahabatnya dengan L2W dengan admin L2W persahabat ya ini ada salah satu admin namanya Rima persahabat di situ ada tentunya kalimat juga yang disampaikan maaf min jika ada salah kata, insya Allah kami sudah tidak berkenan lagi kak memakai nama Leslar, kami hanya akan menjadi fans biasa dari luar saja, sukses selalu ya L2W tanpa singkatan apa apa. Itu pesan dari salah satu admin L2W yang bernama Rima. Di sini kita lihat juga bersabed ada sebuah kalimat. Rima, akun lu itu diresmikan Leslar. Gak semudah itu ganti-ganti nama. Kamu ganti nama tanpa konfirmasi sama pihak terkait, apalagi kamu buka donasi. Rima, kamu itu fanbase besar, punya tanggung jawab besar. Harusnya kamu gak berkenan menggunakan nama Leslar, mulai dari nol. Kamu udah punya izin dari Lesti. Jangan selonong sekonyong-konyong, Lesti Lovers aja yang diresmikan gak semudah itu ganti nama, fanbase admin ya ada diganti, persahabat. Lesti Lovers World L2W, ternyata persahabat ya sekarang tentunya tidak menjadi bagian dari Leslar Lovers, persahabat. Kita lihat juga ya kalimat caption yang dituliskan oleh Lawyer for Leslar, ada kalimat caption panjang. Untuk admin Rima L2W sebagai admin dan kamu mengambil tanggung jawab besar, kamu gak semudah itu ganti-ganti nama, akunmu diresmikan Leslar, yang bisa memutuskan ganti atau tidak itu Lesti atau Pilar. Ya, kalau kamu hati, kamu sudah nggak mau menghargai nama Bilar. Setidaknya kamu minta persetujuan Lesti. Rima bukan minta persetujuan followersmu atau admin lain. Itu wujud kamu menghargai Lesti, nggak sekonyong-konyong koder. Kamu sudah tidak berkenan menggunakan nama Leslar, Nah, sekarang kamu ganti nama, apakah kamu sudah ada persetujuan dari Lesti? Jadi Lesti Lovers pun nggak semudah itu, Rima. Tolong renungkan Rima, saya tidak menghujat, karena menurut saya nggak elok atau etis jika perubahan tanpa ada persetujuan Lesti. Tuh, persahabat ya. Dikasih saran juga dari base lain untuk L2W bila mana ingin mengganti nama persahabat ya. harus ada persetujuan dari idola Lesti Kejora dan Papa Bilar, persahabat ya. karena mereka yang sudah meresmikan akun fanbase yang besar ini kita lihat juga persahabat ya, postingan dari L2W semalam di sini kita lihat nih, ada satu pertanyaan sebelumnya: "Apa digabung sama L2 min?" Katanya tuh, beda ya. Ini khusus l Lovers. L2W kan bukan l Lovers lagi sekarang, ditegaskan lagi oleh Bu Fir ya, bahwa L2W itu bukan l Lovers lagi. Kita lihat juga, tentunya berikutnya, Bu Fir, apa alasan L2W bukan fans l Lovers lagi? kasih sedikit penjelasan dong bu langsung dijawab ya oleh bu vir tanya admin l2w ya karena bu vir bukan bagian dari l2w lagi dan kita lihat juga bersahabat dia lain dari bu vir kita simak di sini kenapa nggak gabung selama lli itu udah didirikan langsung lagi sama lesti bilar kita lihat john dari bu vir ia tahu tapi maaf apakah waktu kasus Leslar lli support keduanya dan gak meninggalkan salah satunya itu pertanyaan dari Bu Vir terusabat ya kita lihat juga ada tentunya pertanyaan juga nih persahabat ya sempat ganti nama paling benar adalah bikin baru lagi biar jadi satu semoga Bu Fir berkenan kita lihat jawaban dari Bu Fir white and see, karena akan ada kejutan di bulan 1 nanti buat Les lover semuanya, Masya Allah ada kejutan untuk semua Les Lovers di bulan 1 persahabat ya, tetap kita doakan mudah-mudahan, idola kesayangan Lesti Bilar selalu sehat bahagia dan selalu banyak orang yang mendukung